Sprout SDM-1, Octopus, adalah satu dari sekian banyak kendaraan tempur amfibi produksi Rusia yang pernah ditawarkan ke Indonesia. Tank ini menawarkan sensasi yang unik, yaitu lincah di darat dan air dan memiliki daya hancur sekelas main battle tank, suatu kombinasi yang terbilang langka. Kendaraan tempur ini pertama kali diperkenalkan pada Ajang Army 2018, saat masih dalam tahap uji coba berkelanjutan dan disebutkan uji secara keseluruhan Sprut SDM-1 akan tuntas pada tahun 2022, tank ini telah tuntas melalui uji berenang tahap awal di laut. Selama uji tahap pertama ranpur amfibi ini, dapat mengatasi berbagai macam rintangan di laut hitam. Tank ini akan masuk ke uji tahap kedua, di mana akan dilakukan uji penembakan saat ranpur ini berenang atau mengapung di laut. Secara teori, tank ini sanggup berenang dalam kondisi ketinggian gelombang 1,25 meter. Dan pada musim gugur tahun ini, akan jadwalkan untuk menjalani uji iklim dan dioperasikan sejauh 8000 km guna menguji ketahanan mesin dan sistem yang terkait. Bila itu semua lolos, maka tank akan mulai diproduksi untuk kebutuhan militer Rusia. Tank ini dibekali dengan meriam 125 mm smoothbore, di mana rancur amfibi ini bisa setara dengan daya hancur meriam yang ada di main battle tank. Selain meriam 125 mm, juga memiliki senjata senapan mesin berat 12,7 mm dan senapan mesin coaxial kaliber 7,62 mm. Dan senjata pamungkasnya adalah meriam 2A75M kaliber 125 mm dengan bekal 40 amunisi dalam kubah tank. Dengan bobot di kisaran 18 ton, tank ini memiliki jarak tembak efektif ada di rentang 2-5 km. Dengan disokong dua water jet menjadikan rampur ini sanggup melaju di air dengan kecepatan 7 km per jam. Bahkan hingga 50 km per jam jika di darat.